Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jumpa lagi dengan gue Temi Ubur-Ubur. Di sini gue akan melakukan uh, konten mukbang atau makan ya. Uh, supaya bisa merasakan temen-temen orang-orang -temen, uh, yang di sini uh, apa namanya makan hidup di sini juga mereka seperti apa sih kalau makan di sini? Aku akan merasakan seperti mereka dan uh, makan. Uh, sebentar ya makan cuma beberapa dong. Aduh, di sini penuh laler dan tempatnya juga agak bau sedikit ya. Kayak gitu ya, bau banget. Dan di belakang aku ada tumpukan sampah yang dari berbagai wilayah. Dan aku nanti akan mencoba memakan ini di gunung sampah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita lihat di atas sana ada pekerja-pekerja juga. Uh, mereka tuh lagi mengeruk sampah dan juga membuat gunungan sampah juga. Kayak gitu. Dan aku akan mencoba makan di sini. Makan sedikit cemilan. Aku di sini akan merasakan apa yang mereka rasakan. Hmm. Pemirsa, aku gak, gak, gak tahan lagi <tuh> di sini. Ada belatung, ada sampah sayuran, dan itu baunya oh, no. sangat-sangat menyengat banget. Tapi, aku, aku harus berusaha makan ini. <tuh> aku gak, gak bisa tahan, pemirsa. Guys, mohon maaf ya aku ah sampai segini aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa menghargai dan juga menghargai orang-orang yang berada di hidup berada hidup di tengah-tengah kerumunan -tengah sampah kayak gini ya. Oke, segitu aja ya guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen serta share di sosial media yang teman-teman punya. Thank you.